kita melihat dapur Bunda Lesti kembali Persahabat ya Bunda Lesti lagi syuting dapur Bunda nih. Masya Allah mudah-mudahan Kejutan bahagianya secepat Di up persahabat di channel youtube Lester Entertainment Dan kita salpun dengan kalimat Pagi dimana, siang dimana, sore dimana Malam di dimana Wkwkwk katanya itu persahabat ya. duh memang Bunda Lesti Ini emang penyemangat banget persahabat ya Orangnya sangat kuat Orangnya tentunya pekerja keras Mudah-mudahan selalu menjadi orang baik Menjadi inspirasi untuk banyak orang Komentar pun banyak diberikan Dari postingan ini salah satunya dari akun eka.perlian Nih bunda wonder moment Gak pernah kata capek Stripping dari dia hamil gede Punya baby baru lahir sampai sekarang Kecil badannya tapi kuat rohani dan raganya produktif boleh ditiru bagi kita semua deh khususnya para wanita dan ibu-ibu wow <laughs> khusus wanita dan ibu-ibu ini contoh bunda Lesti persahabat ya wanita kuat, wanita hebat dan wanita serba bisa masya allah dan kita lihat juga persahabat ke kabar berikutnya ada terbaru dari Bapak Bilar satu jam yang lalu ini mengunggah foto BBL eh, aduh cute banget ya apalagi ketawanya Bikin gemas, bikin candu Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu Untuk baby L Dan kita lihat juga persahabat Di persaingan ini, Papa Bilar menuliskan sebuah kalimat Bakat punya senyuman yang menawan dari babaknya Wacha atau Teocha Ini sempat jadi korban senyum mautnya Abang L Wow, ini cute banget persahabat ya Ternyata baby L Ini mempunyai bakat senyuman yang menawan dari papahnya ya, aduh Masya Allah, dan korban Senyuman BBL ini Itu pertama kali ada T.O.C yang kena korban Senyuman BBL, aduh Masya Allah banget, tambah ganteng Tambah embun Mudah-mudahan menjadi kebanggaan Kedua orang tua Berikutnya juga persahabat Ada info penting untuk kita semua Langsung dari SCTV Menginfokan, ternyata Persahabat pertandingan besar yang akan tentu dihadirkan di DCTV antara Arafi dan Papa Bilar ini ternyata pertandingan pingpong terpanas, wow turnamen spesial gembira waktu siang ini sih luar biasa baga bersahabat ya kira-kira siapa nih yang akan memenangkan pertandingan pingpong terpanas antara tim Arafi dan tim Papa Bilar disimbang juga di kalimat info kensen yang dituliskan yang ditunggu-tunggu akan tayang hari Jumat jam 12 siang spesial dalam acara gembira waktu siang. Apakah turnamen pingpong ini akan menjadi pertandingan paling fenomenal dan lebih panas dari yang lain? Segera. Wow, bikin penasaran ya kira-kira siapa yang akan memenangkan pertandingan tersebut? Mudah-mudahan tim Papa Billar bisa menjadi juaranya. Amin. Dicatat persahabat jangan sampai lupa jam 12 siang Tempatnya hari Jumat tanggal 4 Maret yang biar tidak ketinggalan nih Acara GWS Gembira Waktu Siang Akan dihadirkan kejutan spesial Tentu ada Bapak Pilar Dan kita lihat juga persahabat keunggah berikutnya ini ada momen spesial ketika Bunda Lesti, Papa Bilar, dan Koryudu Salim bertemu dengan Ketua MPR RI atau Pak Bamsud bersahabat ya. Mudah-mudahan peluncuran nanti diberikan kelancaran, diberikan kesuksesan. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk Lestal Metaverse, semoga jaya dan sukses selalu.